Assalamualaikum, selamat datang di channel di ajace kali ini aku mau bikin lumpia isinya itu mie, jadi ini bikinnya gampang banget dan buat kalian yang pengen tahu caranya langsung aja ini bahan-bahannya ya nah ini untuk bahannya aku pakai bawang putih 3 siung 2, 3 siung juga bawang merah dan juga ini satu ikat daun bawang, nah daun bawangnya sesuai selera aja, ini daun bawangnya aku iris-iris dulu ya, untuk iris daun bawangnya tipis-tipis kecil aja seperti ini, dan lakukan semuanya sampai selesai ya nah kalau udah daun bawangnya udah selesai kita iris-iris seperti ini aku juga mau siapin dulu bumbunya untuk bumbunya, ini mau aku blender aja, dan ini juga udah aku siapin mie-nya. Dan mie-nya ini mau aku rendam dulu dengan air panas, supaya ini biar cepat ngembang ngembangnya dan juga biar cepat empuknya, ya. Nah, ini aku rendam dulu pakai air panas seperti ini, supaya semuanya terendam dan kita sisihkan dulu. Sementara itu, aku mau bikin dulu bumbunya, yaitu bawang putih dan bawang merah. Ini aku goreng aja karena ini nanti bumbunya mie-nya itu enggak aku goreng, cuma langsung aku campurin aja, nah seperti ini, aduk-aduk sampai tercampur rata, hingga benar-benar mateng bawang merah dan bawang putihnya nah kalau bawang putih dan bawang merahnya udah mateng kayak gini, aku tiriskan dan ini yang, yang udah aku tiriskan ya, jadi setelah kita rendam kita tiriskan, ini bumbu yang udah aku, luskan, aku masukkan seperti ini aku tambahkan kaldu bubuk satu saset juga aku tambahkan lada bubuk secukupnya aja dan ini aku juga tambahkan daun bawangnya seperti ini, nah setelah itu lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata nah kalau udah tercampur rata dengan daun bawang dan bumbunya ini mau aku langsung isikan ke dalam kulit lumpia dan kulit lumpianya ini Aku beli langsung jadi ya Jadi ini langsung udah aku pisahin Aku ambil satu dan aku isi mie seperti ini Untuk mie memang sengaja nggak aku kasih telur Supaya ini harganya lebih ekonomis Dan juga nanti bakalan enak banget Nah ini tepung terigu biasa yang udah aku campur air ya Untuk perekatnya seperti ini Berikan isian kepada lung, kulit lumpianya Sampai semuanya selesai Jangan terlalu penuh juga Supaya nanti hasilnya bagus nah sambil ngisi-ngisi kulit lumpianya buat kalian yang lagi nyari ide jualan maupun resep-resep masakan cemilan ataupun Kentucky bisa banget di channel aku ini ya buat kalian yang belum subscribe juga tolong subscribe supaya channel aku ini makin berkembang nah seperti ini lakukan aja semuanya Sampai benar-benar kulitnya itu tertutup Jadi eminya nggak sampai keluar ya Nanti kalau kita goreng Ini harus benar-benar rapat ya Kayak gini Nah kalau kalian juga suka dengan video aku ini Kalian juga bisa tulis komentar di bawah Kalian juga bisa request Mau aku bikinin cemilan apa Bisa banget Nah ini aku masih mau lanjutkan Untuk ngisi eminya ke dalam kulit lumpia seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai ya Dan ini aku udah selesai ngisi semuanya seperti ini, dan untuk sisa minyak ini aku mau simpan di kulkas aja. Dan ini hasilnya setelah aku kasih isian, ya. Jadi ini aku nggak bikin banyak karena takutnya nanti nggak habis, nggak ada yang makan juga. nah ini langsung aku goreng seperti ini, gorengnya pakai api yang sedang aja, jangan terlalu panas juga, nggak apa-apa, supaya nanti hasil kulit lumpianya ini nggak cepet gosong, ya. Nah, ini kita biarkan dulu sebentar. Nanti, kalau udah sedikit kokoh, baru kita bolak-balik. Dan ini udah sedikit kokoh dan udah kecoklatan, aku balik-balik dulu seperti ini. Jangan sampai kegosongan ya, kalau gorengnya. Nah, kalau udah kita bolak-balik seperti ini, nanti udah kecoklatan, baru bisa kita tiriskan. Dan ini aku tiriskan dulu. Ini udah mateng, udah golden brown seperti ini. Ini bisa juga untuk ide jualan ya Kalau ini aku lagi bikin untuk cemilan aja sendiri Lanjutkan menggoreng sampai selesai Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa like share dan komen kalau kalian suka dengan video aku ini Dan ini dia masih aku bolak-balik untuk kulit lumpianya seperti ini ya Lanjut aku tiriskan Nah kalau udah matang, ini dia jadinya Kulit lumpianya udah benar-benar kecoklatan Dan juga isiannya udah enak banget Pas gurihnya Ini cocok banget untuk cemilan maupun ide usaha Terima kasih udah nonton video ini Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum